Peraturan itu yang penting, sih. Tapi, kadang-kadang pasti kita punya prioritas yang lebih penting pada situasi dan kondisi yang tertentu. Jadi, gak ada salahnya, kan, kalau kita melanggar sekali-sekali. tapi lo kanangan aja potong biar cepet. Oh iya, tidak apa-apa juga. Atau bapakku polisi, jadinya aku aman deh. Bing. Tidak apa-apa. Iya, tidak apa. -apa. Kita memotong aja dari tadi, dan nah, jalan-jalan aja, kapan lagi SMA? Kamu udah makan belum? tuh udah ya, makan. Ya, makan? Di sini ada tempat makan enak loh, iya iya, nanti lagi, ya, masih, ya, ya. masih di jalan nih tanda -tanda. Ini mana sih? Ini namanya di Tamrin, tahu Tamrin nggak? Tempat... Ayo. <tuk tangan> oh, apa tuh betul. Oh, enggak. Tuh lagi kok merah lagi tuh Nah, kita bisa kalau enggak ada motor di sana kita bisa langsung aja jalan. Ya, enggak apa-apa kok. No. Uh. ah turun dong yeah. ya kesini saya sayang tete jalan yep. bye Ricky, ada saatnya kau akan menjadi orang besar nanti, tapi ingatlah selalu, menjadi bagian dari penguasa bukan berarti kau bisa berbuat semena-mena. keluar di jalan. Iya, kamu juga lama mama. Oke. Ya. Kok ribut? Aku naik motor. Hah? Kamu naik motor? Iya. Ih. <tuh> eh, kok tumben? Tumben gua pengen. Oh ya udah deh, hati-hati ya. Hati-hati nah, juga ya. ya. aku lagi siap-siap nih ya. Tuh ya. Oke, sayang. Jangan lama-lama ya. Halo? Kamu di mana? Ya nih nih aku mau berangkat. Nih, enggak cuma-cuma nih. Oke ya. Oke, hati-hati ya, sayang. Nah, iya, eh, itu motor siapa yang kamu pakai? Ya, motor ini. Iya, ini motor apa? Oh iya, ya, ya, uh, Kita makan di tempat biasa aja, ya. Iya, saya menyelam ya, lama ya. Oke okay, deh, kecil. Eh, uh, ntar aku yang bayar. Nanti aja. Iya, oh iya, selamat. Hari jadi kita ya, yang ke satu tahun. Iya sayang. Semoga kita makin langgang. Semoga kita makin... Halo? Halo? Halo? Sayang? Sayang? Halo? peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Itulah prinsip yang selama ini aku pegang. Tapi ternyata itu salah. Peraturan memang terkesan membatasi. Namun, semua itu dirancang semata-mata untuk melindungi setiap individu dan menjaga perdamaian. Menjadi bagian dari penguasa bukan berarti dapat berkuasa tanpa batas. Seharusnya Posisiku ini membuatku dapat menjadi contoh yang lebih baik untuk yang lainnya. Dan inilah risiko yang harus kutanggung. Seandainya aku menyadari hal ini lebih awal. Namun waktu tidak dapat kembali.